tidak banyak basa-basi, kita langsung ke ramalannya. Oke, sebelum kita ke topik ramalannya, alangkah baiknya saya memberitahukan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini tidak bisa cocok untuk semua energi, semua elemen, dan semua orang. Jika kamu merasa cocok, stay terus di channel ini. Jika kamu kurang cocok, maka carilah yang lebih cocok kepada Anda kita langsung ke topik Ramalannya yaitu Ramalan Leo di bulan Maret tahun 2020 seperti pada umumnya Leo disimbolkan dengan Lion King ataupun singa dan di angka kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus kita lihat kategori Leo secara umum yaitu kepribadian yang kuat jiwa yang besar dan bersifat pemimpin tidak sabar dalam mengambil suatu keputusan dalam suatu hal ataupun dia terburu-buru dalam mengambil keputusan dalam suatu hal Leo juga suka membandingkan keahlian dirinya dengan orang lain ataupun yang dinamakan suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain di bulan Maret di tahun 2020 Leo lebih condong dalam kategori berjiwa besar dan bersifat pemimpin berjiwa besar itu dapat diartikan dia selalu menerima kekurangan dan kelemahan dirinya daripada orang lain bersifat pemimpin itu dikategorikan biasanya suka merasa seperti seorang pemimpin dan tidak mau disalahkan di bulan Maret di tahun 2020 dan terkadang juga Leo sangat suka membuat masalah dan Leo akan meninggalkan masalah itu tanpa solusi dia akan menghilang begitu saja tanpa jejak karena Leo beranggapan dia adalah seorang pemimpin dan tidak mau menyelesaikan masalahnya dan dia biarkan orang lain menyelesaikan masalah yang ia perbuat di kesehatan Leo di bulan Maret tahun 2020 Kesehatannya akan menurun, itu disebabkan Cuaca atau perubahan cuaca di luar sangat tidak cocok Kepada Leo di bulan Maret tahun 2020 Untuk kesehatan Leo juga disarankan Sering-sering melakukan olahraga agar kesehatanmu pulih Dan seperti biasanya Jangan terfokus karena kesehatan yang tidak begitu stabil Kamu terlarut dalam istirahat yang panjang Bangkit dan bangkitlah buat Leo di bulan Maret tahun 2020 di keuangan leo di bulan Maret tahun 2020 keuanganmu akan sedikit menurun itu dikarenakan kamu akan terlalu boros di bulan Maret tahun 2020 kamu suka membelanjakan dan membelikan sesuatu yang menurut kamu itu penting namun dalam kenyataannya yang kamu belikan itu sangat jarang kamu pakai dalam kategori ini leo suka membelanjakan barang yang tidak termasuk kebutuhan pokok dari dirinya di asmara leo di bulan Maret di tahun 2020 Pasanganmu akan sedikit merasa jenuh apabila di sampingmu, karena pasanganmu selalu memberikan kritik dan saran serta masukan kepada dirimu, namun kamu tidak pernah menggugres ataupun tidak pernah mendengarkannya. Bahkan kamu selalu memarahi ataupun merasa tidak enak jika diberikan masukan serta saran dari pasangan. Kamu akan berkata, kamulah yang memimpin dalam suatu hubungan tersebut, dan kamulah orang yang patut dicontoh oleh pasanganmu. Di angka keberuntunganmu di bulan Maret tahun 2020 itu berada di angka 17, 19, 21, 33, dan 45 Di karir Leo bulan Maret tahun 2020 Karirmu tidak akan mengalami penaikan dan tidak akan mengalami penurunan Karirmu stabil-stabil saja dan berjalan seperti biasanya Nikmati prosesnya dan lakukan perubahan Untuk menunjang karir yang lebih bagus di masa depanmu Di sifat Leo di bulan Maret tahun 2020 sifatmu yang merasa seperti seorang pemimpin dan orang yang bijak membuat orang enggan untuk menilai dirimu orang lain akan memberikan respon positif namun dia akan memberikan tanggapan negatif kepada sifatmu yang condong merasa pemimpin di dalam suatu hubungan sosial dan hubungan asmara di karaktermu di bulan Maret tahun 2020 buat Leo karaktermu yang suka membandingkan keahlianmu dengan keahlian orang lain itu sangat membuatmu down dan drop sehingga di dalam pikiranmu kamu berusaha dan akan berusaha melebihi keahlian orang tersebut kamu selalu beranggapan jika orang lain bisa mengapa kamu tidak kamu selalu fokus dalam penilaian itu sehingga membuat kesehatanmu agak sedikit drop baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Leo di bulan Maret tahun 2020 semoga bermanfaat ingat